Kalau Anda ingin merubah hidup Anda, mulailah dengan hal kecil. Mulailah dengan bangun pagi esok hari. Bisakah Anda? Apapun alasannya Anda buat saat ini, mulailah dengan bangun pagi esok hari. Kalau Anda esok hari tidak bisa bangun pagi, kalau Anda tidak bisa membuat hal kecil dan merubah hal kecil dalam hidup Anda, lalu mengapa Anda berpikir bahwa Anda bisa merubah hal besar dalam Mengapa Anda mengerutup kalau nasib Anda diam saja di sana dan tidak sesuai orang lain? Mengapa Anda marah kalau dunia Anda katakan tidak adil? Mengapa Anda menuntut dalam hidup Anda? Sukses dalam hidup dimulai dari dalam diri sendiri. Sukses dalam hidup dimulai dengan melakukan hal kecil dalam hidup Anda dan merubah hal kecil setiap pada saat Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika lu lagi ribut sama pacar lu, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin, nggak punya apa-apa. Kalau lu tetap punya passion Makbin, ya, gak usah khawatir, karena masa itu akan lewat, masa itu akan lewat, tapi... Masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi jatuh cinta, ketika lu lagi ada di atas, ketika lu lagi kaya-kayanya, ketika lu lagi punya semuanya yang ada di dunia. Enggak usah senang dulu, dikasih itu akan karena masa itu juga akan lewat. Dan itu adalah... Empat kata yang membuat kita jatuh dari sukses. What will people say? What will people say? Dan selama saya berkarya udah 25 tahun I start with What do people say? Gimana kalau orang ngomongin gua? Gimana kalau orang gak suka sama gue? Gimana kalau gua begini nanti orang begini Aduh, kalau anda mau maju Kalau lu lihat Instagram gua, Yang ngatain gue banyak banget Yang gak suka sama gue banyak banget Terus apa? Gue mesti sakit hati, gue mesti bete dan sebagainya Ah capek, hidup gak usah mikirin gituan. Tapi dari yang ngatain gua dari 10 Yang suka 100 So what? Jadi I don't care what people say, I don't really care. Semut itu lebih kemanusiaan dibandingkan manusia. Anda tahu kan, semut kalau bekerja gotong royong. Anda tahu kan, semut itu berkelompok. Anda tahu kan, mereka nyari makan ramai rame tidak dimakan sendiri tapi dibawa pulang untuk keluarganya. Mereka melindungi ratunya. Mereka melindungi ratunya. Kalau ratunya diserang mereka mati semua demi ratunya. Anda tahu kan? Ada manusia sekarang malah yang seperti itu makan-makan sendiri, nggak peduli teman. Ada makanan diambil sendiri. Semut kemanusiaan betul itu apa adanya? Oh. oh dulu ketika anda kuliah maka anda akan berbeda dengan orang-orang yang tidak kuliah karena sedikit sekali orang yang kuliah tapi saat ini ketika semakin banyak orang yang kuliah maka ketika anda kuliah anda satu dari jutaan orang yang kuliah saat ini lalu apa spesialnya anda kuliah? right? karena dulu kuliah ketika anda mendapatkan gelar anda spesial sekarang ketika anda mendapatkan gelar anda masih bingung karena zaman sekarang ini adalah zaman paling mudah untuk sukses Tahu nggak kenapa? Zaman gua itu buat sukses susah, zaman sekarang gampang Kenapa? Karena milenial di zaman sekarang adalah tipe-tipe manusia paling gampang menyerah Kenapa mereka gampang menyerah? Karena mereka dengerin kata orang Nah sekarang adalah zaman ketika milenial gampang menyerah dalam hidupnya Artinya, kalau anda salah satu milenial dan anda tidak gampang menyerah Lu bisa sukses saat ini, kalau Anda bertanya kepada saya Apa sih kunci sukses itu? You know what? The fact is saya nggak jawab Karena menurut saya pantang menyerah saja tidak cukup Pantang menyerah, rajin, bintang, dan sebagainya Itu merupakan sebuah kombinasi yang membuat X-faktor Ada orang yang gampang menyerah Tapi tiba-tiba hoki, untung Lalu bisa sukses Lalu apa kunci sukses sebenarnya? That's million dollar questions Saya akan memberitahukan Anda satu hal Apa kunci sukses? Saya tidak tahu Tapi saya tahu kunci kegagalan Dan kunci kegagalan adalah ketika Anda berhenti when you stop you fail in any way. you stop, you fail itu adalah kunci kegagalan nah, sukses, cara berpikirnya adalah mencari saingan Ya, dan senang dengan adanya saingan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Biasanya orang yang tidak sukses atau orang yang berpikir picik, julid, itu kalau ada saingan, stresnya minta ampun. Dan mereka mengatakan ngatai saingan tersebut. Mereka ingin memusnahkan saingan tersebut. Orang sukses bahagia ketika ada saingan. Kenapa? Karena saingan itulah yang kita buat untuk memicu diri kita menjadi lebih baik. Jadi semakin Anda ada saingan, ternyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang ke depannya. This makes sense, you know? Kalau misalnya anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama kelamaan anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya anda bergaul dengan orang-orang hidupnya sehat atau olahraga lama-lama Anda juga akan berubah gaya hidup Anda menjadi sehat dan olahraga seperti teman-teman kalian di lingkungan kalian kalau Anda ngumpulnya dengan orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya yang stres, gagal, dan sebagainya Anda akan masuk dalam pikiran Anda bahwa hal tersebut wajar kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya that will change your life jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif your job is keluar dari apapun yang kita alamin, it will pass semuanya akan lewat Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin, gak punya apa-apa. Kalau lu tetap punya passion mengaku ya, gak usah khawatir. Karena masa itu akan lewat. Tapi masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi ada di atas hal negatif, hal positif, semuanya akan lewat, dimakan sama waktu. Oleh karena itu, karena kita masih punya banyak waktu Dan I think kita harus menikmati hidup kita Terus berkarya, bahagiakan diri anda sendiri Lakuin apa yang menurut lu bagus buat diri lu Tanpa merugikan orang lain Berbahagialah dengan semua keadaan yang orang sukses berpikir fokus yes, fokus pada satu hal saja banyak orang berpikir banyak sekali saya mau ini, saya mau itu, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu jangan memasukkan pikiran-pikiran lain, pikiran-pikiran kecil dalam pikiran anda fokus apa yang mau anda dapat, itu yang difokuskan kebanyakan pikiran, you are saya gak peduli, yang penting kalian bisa ngerjain apa yang mereka suruh, kalian diambil saya nerima pegawai, saya tidak melihat mereka kuliah apa enggak Kalau mereka kuliah, mereka kuliah di mana saya enggak peduli IPK nya berapa Gua enggak peduli, jurusannya apa Gua enggak peduli Yang penting, gue punya tugas ini bisa dikerjain apa enggak Kalau bisa, bagus Oke, lu ikut gua. Percuma Gue ambil anak S1, S2, atau S3 Yang IPK nya 4, gue kasih kerjaan enggak bisa ngapa-ngapain Karena kebanyakan belajar jadi goblok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 Yeah. Intinya mah, semua orang tua itu pengen anaknya sukses yeah. gitu, Cuman pola pikirnya, mungkin dia melihat contoh Oh jadi polisi itu sukses, jadi polisi Kalau pada saat itu dia lagi di jalan, terus dia melihat ada tukang beca ayam Ya pasti dia pengen lu jadi tukang beca, gitu kan intinya yeah, kan yeah. yeah. hmm. Intinya orang tua pengen kamu sukses Jadi gini, kalau lu gak mau jadi polisi lu jadi yang lain Selama lu berhasil lu pulang ke ibu lu Naik main sini pulang, ibu seneng kok Percaya gitu, kalau kita melihat orang yang kerja sama saya S1, S2, atau S3, enggak Dan Google sama Apple sekarang sudah tidak melihat ijazah. Aneh, Google perusahaan besar, Apple perusahaan besar, udah ngangnya ijazah. Jadi mereka bukannya gini: dibuka lowongan untuk ilustrator, nggak ditulis tuh, minimal S1, S2, nggak ditulis. Ilustrator udah datang seratus orang dikasih coba buat temanya ini tek buat 100 orang Good. dari 100 orang dilihat yang terbagus diambil mau dia tamatan SD juga nggak peduli kalian punya kesempatan itu dan take it penting tapi jangan sampai waktu kuliah yang kalian ambil waktu kuliah nih kalian ambil akhirnya kalian lupa pada cita-cita kalian apa dulu pada saat saya sekolah, saya sering sekali menemukan anak yang pintar sekolahnya, anak yang nilainya bagus, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan nilai sekolah yang bagus, bagaimana ulangan besok hari bagus apa tidak cara berpikir seperti itu? bagus tapi salah kenapa? karena mereka berpikir kecil, mereka berpikir ulangan saya besok harus bagus, bukan itu yang dipikirkan orang sukses, orang sukses tidak memikirkan hal-hal kecil seperti nilai ulangan saya, tapi ketika dia ditanya anda ketika besar mau jadi apa? dia bingung jawabnya, uh, mungkin kerja di kantor, mungkin jadi sekretaris, no, orang sukses berpikir besar Dia tidak memikirkan lagi tentang ulangan saya harus bagus, tapi dia memikirkan, dari kecil sudah memikirkan besar saya harus jadi apa dan bagaimana mencapai hal tersebut jadi, itulah kenapa kadang-kadang di sekolah ketika anda sekolah dulu, banyak anak-anak teman sekolah anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak. Nyata lingkungan sangat amat mempengaruhi kehidupan orang kedepannya. Kalau misalnya anda berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, lama-kelamaan anda akan juga ikut minum minuman keras. Kalau misalnya anda bergaul dengan orang-orang hidupnya sehat atau olahraga,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 jadi kalau lingkungan Anda saat ini menurut Anda negatif Your job is keluar dari lingkungan tersebut Karena hidup kita ini seperti warna Kalau Anda masuk ke dalam sebuah lingkungan baru Anda bisa diwarnai oleh lingkungan itu Kecuali Anda bisa berubah Ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita Itu alasannya cuma satu Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita Orang-orang yang ngomong seperti itu nggak akan pernah lebih dari kita Percayalah, orang tua itu harusnya orang tua yang baik menginginkan kebahagiaan dari anaknya. Kalau anaknya sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan bahagia gini. Kalau gue jadi orang tua, gue lebih baik ini anak menikah dengan orang pilihan dia. Kalau sampai gagal, bisa gue maki-maki nih anak kan, goblok. Daripada gue larang, terus akhirnya dia nikah dengan orang lain, terus tidak bahagia. Anak gue yang ngomong gue kan goblok. Kenapa? Karena kan yang mau dijual, yang mau dikerjakan kan ilustratornya bukan S1, S2, S3-nya. Berapa banyak anak S1, S2, S3 The Cafe yang nggak bisa gambar? Anak S1, S2, S3 komunikasi, suruh berdiri di sini ngomong dengan kalian, belum tentu bisa ngomong. Saya butuh orang bekerja buat saya untuk ngedit video, contohnya. Saya nggak bilang. Minimal S2. Ada berapa orang datang nih, gue kasih mentah, editin. Begitu saya edit, saya lihat, tek tek tek tek tek Oh, ini paling bagus. Kasih lagi, dua kali. tetap paling bagus. Oke, lo kerja sama gue. Gue gak nanya dia S1 apa S2 Yang gue tahu adalah Dia bisa ngedit bagus Ketika saya tanya Lu lulus S1 apa enggak? nggak? Enggak, gak lulus SMA Kok bisa ngedit bagus gini? Ya karena saya nggak ada kerjaan di rumah Jadi saya ngedit-ngedit video Jadi saya main komputer Nyoba-nyoba ngedit video sendiri Dan begini. Yang Ya gue ini tuh Buat apa gue punya pegawai ijazah S2